Oke, priset pertama. Tenang, ini sebuah gambar. Oke, lanjut priset kedua. 4 sekawan, let's go Aku buka cerita, kisah 4 sekawan Dan raya orang yeban, padu macam pahlawan Semua dari Sarawak, kisah ini bermuda Kisah di kehidupan, susah senang bersama Oke okay, lanjut perisad ketiga Jika aku yang dulu bukan seleramu Maka sekarang kamu lah yang bukan seleramu yang bukan seleramu Oke, lanjut preset keempat.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 Yeah. <laughs> Aku kasih cuma yang ada di Raja Meksiko, El Matador, Salvador Tequila, El Contole ya. <SILENCIO> Oke, kita lihat gambar ya. Tenang, ini gambar. Kamu terlalu aestetik untuk aku yang spek jedak-jeduk. Asikin lagi dong. bangsat.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 Key terakhir preset ke-21.